Hai guys, Assalamualaikum Bersama saya Ratu Bidadari Dukun Kondang Idola Sejuta Umat Saat ini Ratu Bidadari Berada di sebuah Rumpun eh, Pepohonan yang cukup lebat eh, di mana eh, Sekitar ini cukup asri eh, Sekitar lokasi Dipenuhi dengan Pohon-pohon yang cukup besar dan bebatuan-bebatuan purba, e, suasana sangat luar biasa sekali teman-teman. Saya akan mencoba mendekat. E, Di sini e, saya menemukan e, sebuah prapen Prapen ini adalah tempat e, pembakaran kemenyan. Dan di situ juga ada tempat pembakaran dupa. Jadi eh, lokasi ini juga digunakan untuk eh, olah spiritual dan supranatural ya. Terus di sini eh, Ratu Bidadari melihat sosok eh, seekor naga ya, cuman naganya kayak naga buntung gitu, karena eh, dari kepala sampai badannya sampai ekornya itu pendek. Jadi eh, kayak semacam naga buntung yang saya lihat di sini uh, terus di situ saya juga melihat uh, sosok uh, ular ini, ini kayak semacam ular weling ya kalau saya lihat sosoknya seperti ular weling dan agak ke bawah saya melihat sebuah cahaya merah uh, sama hijau di situ jadi di sini tertanam mustika uh, merah dan mustika hijau di sini. Tuh. Energinya cukup kuat banget guys, energinya cukup kuat. Jadi saya uh, frekuensi getaran-getaran energinya yang saya rasakan cukup kuat sekali di sini teman-teman. Dan ini uh, bebatuan yang cukup besar Dan disitu saya tengah-tengah itu saya melihat sosok kuntilanak ya Jadi sosok kuntilanak dia lagi uh, duduk-duduk disitu Di antara dua batu ini Mungkin akan saya mencoba untuk mendekati sosok kuntilanak tersebut teman-teman dan ini adalah sosok kuntilanak. Uh, Assalamualaikum rahayu. Saya akan menjalin komunikasi teman-teman. Uh, apakah kamu, ini tempat kamu, atau kamu, ini adalah singgah sana kamu? Uh, dia bilang bukan. Ini bukan rumahnya. Uh, saya akan tanya lagi. Uh, rumah kamu di mana? Oh, dia bilang, uh, dia mengarahkan ke sana jadi uh, ini bukan rumahnya Atau singgasananya kuntil anak bukan tapi dia mengarahkan rumahnya di sana mungkin dia hanya main-main aja di sini Tuh. ini adalah sosok kuntil anak jadi kuntil anaknya hanya bermain-main saja teman teman uh, rumahnya ada di sana cuman dia terbang-terbang uh, ke sini mungkin kepingin kenalan sama saya ya suasananya cukup asri eh, alam masih alamiah ya, dan udaranya masih dingin dan sejuk sekali dan ini adalah suasana eh, disitu juga sepertinya ada eh, tempat ritual ya teman-teman ini termasuk eh, apa patung buto perpaduan warna hitam dan warna putih matanya putih dan gigi taringnya putih jadi seakan-akan menyala teman-teman coba mendekatin terus di sini ini namanya lumpang lumpang ya kalau ini kayaknya sepertinya tempat dupa lumpang Uh, di sini saya melihat sosok-sosok, cuman sosoknya enggak lazim. Ini adalah sumber utama. Di depan saya ini adalah sumber utamanya, guys. Dan disitu juga ada patung seperti patung gendetes seperti patung dedes sama patung apa ini ya kayak ee, cowok lah arca receh airnya cukup jernih kalau saya lihat secara supranatural saya melihat sosok makhluk gaib cewek-cewek yang ada di sini sosoknya cewek-cewek semua guys energinya positif energinya positif di sini mungkin coba menyepil, coba akan menyepil ke tempat lain, tempat shuttle lain ya. Jadi di sini airnya sangat melimpah sekali. Akhirnya cukup melimpah, melimpah ruah. Oh, Sepertinya ada pancuran kecil ya. E, Di situ saya juga melihat sosok penjaga dari pancuran tersebut. Sosoknya e, seperti buto ya. Sosok besar banget yang menjaga pancuran kecil ini. Jadi air ini kalau saya lihat energinya mengandung magis yang cukup besar sekali. Jadi bukan airnya ada kandungan magisnya juga. Cuman di sini ada apa? Dupa? Sepertinya barusan ada orang yang menyalakan dupa atau apa? baru ke sini kalau saya melihat e, sesuatu goib yang ada di pohon ini saya melihat ada bongkahan emas ya jadi di dalam apa sekitaran pohon ini ada emas ya mungkin emas peninggalan zaman dahulu ya ini sosok-sosok pada Bertatangan-bertatangan semua Sosok-sosok e, goib pada Bertatangan semua guys Cukup asri e, Nanti saya akan mencuci muka saya di situ, Teman-teman